halo teman-teman selamat datang di koi santi kali ini gue mau nge-share buat kalian settingan aj gaming atau bang aj gaming membuat tata letak seperti ini dia mau mempelajarkan seperti ini itu tentang cara berlatih dengan cara secepatnya lincah kita pro seperti ini. Hmm. Kita ndeskop dulu. Oke, pakai jongkok situ. Jongkok sut. Ya juga pakai empor dulu huh? okay. ya sobat itu jadi tahan seperti itu jangan ditetap ya tapi tekan seperti ini jalanin basket. Kita. kita mau disuruh nih. Abang Iji Jongkok. Nah, start Membak pakai. Force. Untuk lebih selengkapnya kalian harus belajar sama Abang Iji sih. Abang Iji Gaming. Karena Abang EJ Gaming itu lebih gimana ya? lebih tahu tapi ini tata letaknya si kopian Bang EJ Gaming ternyata kalau pakai setengah Bang EJ Gaming tata letaknya itu gimana ya mudah sekali menembaknya kan kita pakai apa ini? Barrel. coba pakai holo terus kali 2. Agak ke bawah sih aim Ini papa walaupun aim agak ke bawah sih. Ya penting sensitivitas eh, sensitivitasnya sih sensitivitas HP sih. Tapi cuma tata letak lima jari teman-teman. Kita dengan bang EGG ini, ternyata kalau pakai lembaknya pakai ramasah seperti ini, itu muku langsung kenok teman-teman. Coba deh. Seperti itu langsung meledak dia tuh. Belajar jam sor juga bisa juga. Empat, empat juga boleh seperti nah. itu. tapi lengkapnya sih cari aja aj gaming channel itu lebih profesional ya lari lempar dan nah, gitu lempar tidak kena jujur teman-teman, aku ini nggak pro player aku ini masih belajar, aku bukan pro player, itu wajar, aku noob iya, aku akui aku ini noob sekali main di mobile sekarang cara main bergeranak ini mata kayak gini biar terus lebih jauh katanya tombol mata tapi khusus untuk pakai giro lihat ini dilepas maka dia akan terbakar di tempat itu. apalagi lagi ya? Kan? Banga jitu ngajarin seperti ini. hep ah. Pemulangannya oh, di di. Di situ ya. Di sono lupa Nih tombol mata tarik. Kita lihat ini. Lempar. Lah. Mau di sini. Wah. Enggak benar, oke. Okay. Ya gitu ya, ya Kalau mau latihan lempar granat itu pakai bom loto dulu, teman-teman. Biar nggak <coughs> enggak. Kita ini. Nah, aja. Kalau mau lemparannya jauh-jauh, tarik tombol mata seperti ini karena cuma kita nggak pakai gini karena make giro jadi seperti ini dia tuh kali kak apinya ke atas ke bawah jadi langsung lepas saja tuh kebakar di situ gedenya teman, teman itu khusus katanya pakai Giro itu jadi untuk memakai servitas pro player ini katanya lari tembak langsung ganti senjata seperti itu itu cara katanya sih teknik-teknik Cina ya, gitu. nah, langsung tembak seperti itu bangun lagi lari jongkok lari tembak lompat, ganti senjata nah kayak gini nih ini kecilin dulu nah ini perubahan belajar untuk kelincahan makanya kalau tombol analognya saya kecilin berarti lancip supaya bisa lincah seperti ini nama belanja zigzag teman-teman sahabat ini balik lagi, lagi. itu waktu rusur atau ngerusuhnya itu lebih kencang lompat-lompat nah, kalau lompat di sini enggak enggak abdul ya Coba ya kita lompatnya di tempat kayak gini ini lompat-lompat di sebelah sini wah dan lompat. Latihan ngegocek juga. Nih, kalau mau latihan ngegocek di sini nih, di sini. Latihan ngegocek musuh. Lari aja terus. Masuk jendela ikuti alur jalan musuhnya alur ke sini masuk sini langsung aja kalau hmm. udah tahu musuhnya di situ di dari belakang lah, Untung aja. Wah perutnya habis. Oke itu caranya mau lebih lengkap sih. Semangatan gua seperti ini sih diambil jadi semangat. Bang IG Gaming. Jadi, kalau mau lebih lengkap. Kalau aja channel YouTube-nya Bang IG Gaming. Sekian dulu Sampai di sini Mohon maaf apabila ada kekurangan Tentang Di saya sampaikan Untuk lebih lanjutnya Silahkan telusuri Channel Bang EJ Gaming Channel Oke okay? saya Saya Koi Koi Santi Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye bye